Pamer perut rata and body goals bak jam pasir. 10 Idol K-pop cantik ini tampil keren saat usung tren celana low-rise. Tren fashion selalu berputar dari masa ke masa, termasuk celana low-rise yang belakangan kembali diusung oleh beberapa Idol K-pop. Fashion yang populer dengan nama tren y 2 ini membawa nostalgia ke era 2000-an. Intip inspirasinya dari sederet Idol ini yuk. Saat, Bon Ping, The Pop-Up Experience, di Los Angeles, California, Jisoo Blackpink tampil memukau pakai celana low-rise yang dipadukan dengan tank top. Disebut punya vibes Miss Korea oleh para fans, Joy Red Velvet terbukti punya visual cantik dan body goals yang sempurna dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sebagai brand ambasador Miu Miu, Won cocok banget saat menampilkan tren celana low-rise yang memamerkan perut rata dan lekukan pinggang. Jenny Beth Ping yang dikenal sebagai ikon fashion K-pop juga nggak ketinggalan menampilkan tren ini bahkan dengan penampilan kasual saat di bandara. Soyeon, the idol sukses memadukan tren awal tahun 2000-an ini dengan gayanya yang vers, bikin penampilannya semakin SLAY. Gelombang Seoul di Red Velvet dikenal sebagai salah satu idol pemilik up yang menakjubkan. Gak heran kalau idol yang baru debut solo ini cocok pakai celana low-rise. Solar Mamamo yang diketahui sempat menjalani diet ekstrim demi pemotretan tampil funky pakai outfit denim on denim dengan celana low-rise banjir pujian karena jadi makin cantik dengan tubuh lebih berisi, Yuna Girls Generation benar-benar mencuri perhatian saat jadi model cover majalah Elle. Simple dan santai adalah mood yang dipancarkan oleh Sunny saat menampilkan tren ini. Penyanyi lagu Heartburn ini memadukan celana low-rise dengan tank top rajut. Yoyon Ghost Generation benar-benar membawa kita ke era 2000-an saat memadukan celana low-rise dengan kaos imut gambar Hello Kitty dan jepit warna-warni. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe.